Presiden kita sampai hari ini belum mengatakan perkataan yang sifatnya ikut bela singkawa terhadap enam korban Terlepas siapa yang benar yang salah masing-masing punya fiksi Masing-masing punya data dan itu akan dibuktikan di pengadilan Dan kita yakin enam orang ini tidak membawa senjata HP Tidak membawa senjata berat, betul oh. Tetapi paling tidak mbok ya Presiden ngomong Mestinya saudara Jokowi ngomong, saudara Kiai Maruf Amin mestinya ngomong agar fitnah ini tidak menyebar ke seluruh bangsa, agar api kebencian ini tidak menyeluruh ke seluruh bangsa Indonesia. Betul, betul. Saya mau tanya apakah saudara ingin Indonesia hancur loh? Apakah ingin Indonesia berantakan? Betul. Indonesia perang saudara. Ya, Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi. Oh. Tolong tipi-tipi nasional liput omongan saya minta Pak Uji atas nama Kiai Tasikmalaya. Aper, aper, tuan Presiden yang mulia membentuk tim independen agar kami semua tidak meluapkan emosi dengan salah, betul? Oh kita kasihan dengan polisi-polisi yang baik saudara-saudara betul kita kasihan dengan aparat-aparat yang baik betul saudara sementara orang-orang yang berkuasa hari ini seolah-olah merasa melakukan kebenaran bohong ditutupi bohong bohong ditutupi bohong bohong ditutupi bohong kebohongan ini sudah memuncak di negeri ini betul pada siang hari ini terakhir saya ingin mengatakan wahai maulana habib ludbi bin yahya orang tua bangsa indonesia yang memegang teguh merah putih segalalah kumpul ulama-ulama besar di indonesia ajaklah ulama-ulama yang pro pemerintah dan tidak pro pemerintah ajaklah ulama-ulama yang netral ajaklah ulama-ulama yang berseberangan sekalipun untuk musyawarah wahai Tuhan habib maulana ludbi bin yahya Tuhan kiai haji maimun najih Di semadi sarang sana Wahai abu ya uji turtusi Wahai ulama ambahyai muhnid Niptahul akhir ketua MUI, Undanglah ulama-ulama di Indonesia Yang berseberangan atau tidak Ajaklah Habib-Habib BAPI Untuk bicara soal bangsa ini Saudara-saudara Saya khawatir kalau dibiarkan Nanti akan cari bunuh Sesama warga negara Saudara-saudara Saya khawatir nanti orang tidak bersalah di korban, betul. betul bagaimana aku janda melakukan provokasi yang tidak sentianya. Bagaimana dari siregar tidak henti, tidak melakukan provokasi. Allah. Kami tidak berdaya untuk datang ke mahkamah. Kami tidak punya kemampuan akses kepada kekuasaan, tapi para guru-guru mulia segala bertemu bikin. Inilah musawarah nasional Berikan tanbe Peringatan di tengah Tidak berpihak kepada siapapun Tapi berpihak kepada keadilan Mudah-mudahan ini direkam Dan sampai kepada maulan habib Mudah-mudahan ini sampai kembah Mudah Mudah-mudahan ini sampai ke Abu yang uji turtusi Mudah-mudahan ini sampai kepada ulama-ulama sepuh Yang masih sikoh dan dipercaya rakyat Kita akan memberikan Si pemerintah dalam kasus pembunuhan enam orang ini saya tidak rindu Sesama muslim saling gunung demi Allah saya tidak rindu kalau akhirnya kita yang berperang dengan saudara kita sementara mereka melakukan pembunuhan seenaknya betul Hah? wahai pemerintah masih banyak kerjaan kalian mengapa kalian sibuk menurunkan baliho seharusnya sibuk menurunkan bensin BBM menurunkan bayaran listrik masyarakat. Polisi omongan saya, kami menghormati Anda kalau Anda berbuat baik sesuai undang-undang, catat omongan saya, tugas polisi hanya menembak kaki bukan menembak dada, tugas polisi hanya menembak kaki untuk membawa ke pengadilan. Tugas tentara boleh menembak mati karena musuh negara awasnya. Kan? Hari ini, hari ini jangan biarkan rakyat semakin tidak percaya kepada Allah. Tolong berbuat.